a Terima kasih kepada yang terhormat kepala kesiswaan pengurus kesiswaan selama dan pengurus kesiswaan baru dan kami persilahkan kembali ke tempat.